Kita bikin bara dulu buat panggangannya. Jadi kita menggunakan kayu-kayu yang di kebun-kebun, tinggal -kebun ngambil, gratis. Kalau udah ada bara, baru kita proses pembakaran. bos ya play mau menikmati proses pembakaran ayam kampung menggunakan arang kayu ngambil dari hutan atau kebun Matang, guys! Tinggal kita makan bareng-bareng.